Besti, besti ketemu lagi dengan aku di arena bermain dua 123 dan pastinya hanya di Tante Gaming ya yang selalu berbagi video terbaru dan pola-pola hoki yang sangat rekomendasi banget ya untuk kalian selalu JP dan WD di gamenya si kakek Zeus dengan cuan yang selalu kurang dari 100000 ini rekomendasi banget untuk memakai pola dan trik nyepin terbaru aku dan jangan lupa juga untuk nyepin di Gebiar 123 hari ini aku bawa modalnya di cuan 75000 ini pastinya modal aku yang selalu aku pakai setiap hari yang selalu aku bawa itu kurang dari Rp100.000 untuk nyepin di si kake Zeus bareng gebiar 123 karena dari modal yang kurang 100 ribu ini aku tidak akan buy sepin ya karena pola-pola hoki aku itu dan trik nyepinnya rekomendasi banget untuk mencari gratisan oke kita langsung aja untuk main ke pola pertama ini aku memakai checklist sepin cepat dan checklist lewati layar di 9 putaran otomatis taruhan ganda diaktifkan untuk pola pertama, aku langsung aja nempel di bed 2400 ya Oke, ini aku jarang banget untuk main di bed 1200 teman-teman. Biar lebih cepat dan biar lebih rekomendasi banget isi gratisan yang aku cari Oke, untuk pola kedua, aku tanpa berlama-lama langsung aja main ke bed yang lebih tinggi lagi Pola kedua di checklist yang sama, aku memakai 7 putaran otomatis Ke bed 4800 Oke, karena tadi lumayan ya di pola pertama aku sudah mulai ada yang muncul scatter 3. Oke, aku coba berpindah ke checklist turbo. Nah, kita manual ya, manual. wih cakep banget dong. Ini kejutan banget, teman-teman. Baru saja dua kali di manual langsung aku dapatkan dan aku dikasih prespin pertama aku ini udah aman banget prespin pertamanya langsung di bed 4.800. Semoga isi gratisan pertamanya isi cuannya sangat membantu banget. Modal aku yang tersisa tinggal 4.000. Aduh lumayan ya, lumayan teman-teman. Karena aku tadi mainkan bednya itu lumayan cepat banget untuk naik ke bed yang lebih tinggi. Ada kali tiga, tiganya ada dua ya Ada kali dua juga, sayang banget ya Kuning sama hijaunya itu kurang satu loh Ada kali lima Oke, cakep banget Tunggu konek Sayang banget nih kuningnya Oke, dikali kali dua puluh Aku dapetai seratus ribu Oke, berapapun isi gratisan Pertama aku ini sangat membantu sekali Yang penting aku udah dapetin Gratisan dan isi cuannya membantu banget untuk nambahin cuan aku yang tersisa kurang dari 10.000, tinggal 4.000 ini udah minim sekali. Oke dapet lagi nice 131.000 kali kalinya udah aman banget nih udah naik ke 26 ya. Oke gratisan pertamanya 278.000. Oke lumayan banget ini. Gratisan yang menurut aku sudah ada cuannya Dan tidak jong ya Oke kita lanjut untuk mencari tambahannya Oke aku tanpa ragu-ragu Untuk memainkan lagi ke beth 10K Dan untuk mencari tambahan cuan Kita putar kembali ya Pola ke 7 putaran Eh 7 putaran sorry banget Pola pertama 9 putaran otomatis Oke aku memancing gratisan itu Memainkan beth dan memainkan taruhan ganda ya ini boleh banget nih siapa tahu rekomendasi sekali trik nyepin aku untuk kalian hari ini scatternya tiga lagi dong scatternya muncul terus nih tiga di putaran sembilan otomatisnya oke kita kasih tujuh putaran otomatis di checklist yang sama aku berganti checklist itu hanya di pola manual ya di pola manual itu aku memakai ceklis checklist turbo dan checklist lewati layar itu Wajib banget untuk tetap Stay dan tetap aktif istiku. bisa Sayang banget Pecah di luarnya belum ada kali-kalian Yang connect ya oke kita gaski ke pola manual ya wih cakep banget dong ini pola-pola otomatisnya sangat rekomendasi sekali ya walaupun pola-pola otomatis aku itu ganjil 9 dan 7 tapi ini rekomendasi banget dan mudah banget untuk memunculkan scatter 3 dan langsung di pola manual itu beberapa kali di manual aku langsung mendapatkan gratisan lagi oke ini gratisan yang kedua presipin aku di bed 10k ada kali dua yang konek biru pecah oke okay. ungu pecah kuning ini aku berharap kuning banget oke okay, kuning pun konek hijau juga konek dong Pas cawannya kurang satu dan jangan lupa juga untuk kalian yang sudah stay di gebiar 123 jangan lupa dibantu selalu dukungan dan supportnya dibantu selalu like-like dan share-share nya dan jangan lupa juga diisi juga kolom komentar aku ya oke diisi nih untuk viewer-viewer setia dan untuk teman-teman kita semua yang sering banget untuk nyepin di gebiar 1,2,3 khususnya di game si kakek Zeus. jangan lupa diisi kolom komentar aku dan jangan sampai ketinggalan RTP yang lagi full banget di si kakek Zeus di arena gebiar 1,2,3 gas koi tanpa ragu kalian langsung nyepin pin di GPR 123 di si kakek Zeus dan jangan lupa juga untuk memakai pola aku dan triknya pin aku ya jadi kali 23 aku dapat pemandangan mega di prisepin yang kedua ini kayaknya prisepin yang kedua membantu banget cuan aku ya untuk uh, TWWD hari ini ada kali 4 nih ini kali-kaliannya pun udah aman banget udah lebih dari 20 yang udah nempel guys Wow ada kali empat lagi yang dikasih turun. Pecah 36000 Oke dikali 31 langsung meledak sensasional. Rp1.131.000. Wow enak banget nih. Enak banget gratisan keduanya. Banjir sekali. Wow mahkota dong. Di akhir sepin aku dikasih mahkota. Oke teman-teman nanti ketemu lagi ya. Dengan aku next time see you bye bye.